Tangannya digenggam Seperti mengepal Arahkan ke jantung Seakan-akan dihunjam Ya Allah Kayak Kita menghunjam ke dalam kolbu Ya Allah nya dikunci, mulutnya ditutup, lidah dinaikkan, ke langit- langit dilipat, kepalanya menunduk. Sebut di dalam kolbu, berteriak dalam kolbu. Oh, Allah. Ya Allah. Ketika dibuat, Allah oh, dihunjam, dihentakkan ke dalam dada. Ya Allah mungkin nama-nama selain Allah telah banyak dalam kalbu. Sekarang kuatkan. Ya Allah Coba dari pusat dibaca. Naik ke ubun, -ubun. Dibawa ke bahu kanan, Huwa dia, dia yang maha suci. Dari bahu kanan, tangannya di kepala. seperti hendak menunjuk arahkan ke jantung. Hu, Allah. Oh. Oh. Simpan sebut Allah. Oh. Lagi. Oh. Naik sampai kubur-kubur buang selainnya, selain dia. Oh, bawa ke bawah sana. ke dalam dada. Oh. oh. Sekarang lidahnya dikunci, baca dengan nafas dengan nyawa kita. Lidah dikunci, mulutnya ditutup. Oh. Terus ke Ubud, ke bawah kanan, lu Oh. Terus, oh. Terus, oh. oh. Ikuti. Oh. Oh. Oh. oh. oh. oh. Oh. Lidah dikunci. Sekarang kolbunya yang baca. Lidah dikunci, mulutnya ditutup. Kolbunya baca. Oh. Oh. Oh. oh oh oh oh oh Ya Allah izinkan kalbu kami yang hina menyebut nama Engkau yang mulia Ya Allah kalbu kami telah lama Bertahta dalamnya nama-nama selain Izinkan kalbu ini menyebut nama -mu. Oh terus oh Oh yang terlalu Oh buang pintar kita buang hebat kita yang hebat hanya Allah yang pintar hanya Allah yang alim hanyalah Allah berpengetahuan hanyalah Allah. Ya hebat hanyalah Allah. Karangkan fanakkan semua pintarmu, semua alimmu, semua hebatmu dalam hebatnya Allah. Allah, baca saja, enggak usah dipikirkan. Allah. Allah. Allah Allah Di bawah susu kita bagian kanan